Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas jawaban kunci Pada halaman 85, 86 dan 88 Tema 3 kelas 5 Makanan sehat Jelaskan isi dari iklan Baik ini akan kita bahas di halaman 85 Iklan di atas berisi mengenai produk obat sakit perut yang bentuknya kecil, alami, dan bermanfaat dalam mengatasi penyebab sakit perut. Masih di halaman 85, dalam kelompok kecil diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Iklan di atas memiliki keunggulan produk yaitu Pilnya berbentuk kecil, alami, dan mengatasi penyebab sakit perut. Berikutnya, kita akan membahas di halaman 86 bersama teman sekelompok. Cobalah peragakan iklan elektronik, namun sebelum rancanglah iklan elektronik tersebut dengan rapi, gunakan pedoman berikut. Jika kamu mendapat kesempatan membuat iklan obat yang mengatasi sakit pada sistem pencernaan. Obat apakah yang akan kamu iklankan? Baik, kita akan jawab dari titik yang pertama dulu, yaitu obat diare. Pertanyaan kedua: Apa kelebihan dari obat yang kamu miliki bila dibandingkan dengan yang lain? Obat ini berperan aktif dalam memperkuat dinding lambung dan usus kecil berkat kandungan agen sitoprotektifnya. Pertanyaan ketiga: apa yang membuat iklan di media elektronik tersebut menarik untuk ditonton? Penggunaan bahasa dan menyertakan informasi detail produk. Pertanyaan titik yang keempat, manakah yang membuat iklan di atas menarik? Jika dilihat dari bentuk percakapannya, berikan alasanmu. Detil produknya karena iklan tersebut menjelaskan kelebihan dari obat tersebut Berikutnya di halaman 88 Apabila kamu diminta untuk menjelaskan kembali salah satu topik pembelajaran hari ini Topik apa yang akan kamu pilih Mengapa kamu memilih topik tersebut? Persiapan apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa menjelaskan topik tersebut dengan lengkap, tepat, dan menarik? Baik kita jawab dari yang pertama, topik yang akan aku pilih adalah diagram sistem pencernaan manusia. Topik tersebut saya pilih karena menarik perhatian kita. Saya akan belajar lebih mendalam tentang sistem pencernaan manusia Berikutnya di halaman 88 kegiatan bersama orang tua Bersama dengan orang tua membuatlah ringkasan singkat tentang organ yang menyusun sistem pencernaan Beserta fungsinya masing-masing identifikasi macam gangguan pada sistem pencernaan yang berkaitan dengan organ tersebut Ringkasan organ pencernaan dan fungsinya mulut Fungsi utama verbal ialah menghancurkan masakan sehingga ukurannya menjadi kecil Kerongkongan Fungsi utama kerongkongan ialah memindahkan masakan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung, fungsi utama lambung ialah untuk memecah masakan dan mencampur dengan enzim dan asam Usus halus Fungsi utama usus halus ialah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan Usus besar, fungsi utama usus besar ialah peresapan air dan pembentukan fesis anus Fungsi utama anus ialah pengeluaran sisa-sisa masakan yang sudah tidak diharapkan oleh badan melalui organ anus Masih di halaman 88 sambungan dari yang tadi Macam gangguan pada sistem pencernaan, yang pertama sariawan itu pada mulut, tonsilitis itu pada kerongkongan diare pada usus halus, sembelit pada usus besar, sakit mah pada lambung, gastroesophageal reflux, disease, atau GERD pada lambung, gastritis lambung, wasir atau ambeien anus. Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.